Pada mulanya gelap dan kosong. Lalu Allah menciptakan terang, memisahkannya dari gelap dan menamainya siang. Darat dan laut mulai terbentuk, juga tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Kemudian matahari, bulan dan bintang bermunculan, menguasai siang dan malam. Setelah segala jenis binatang diciptakan, Allah pun menciptakan manusia memberkati Dan memberi tanggung jawab kepada manusia Namun kita tahu bahwa manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa Manusia melawan perintah Allah Sehingga diusir dari taman Eden Jauh dari Allah Karena dosa manusia mendapat hukuman dari Allah Alkitab menulis di Roma 5 ayat 12 Bahwa semua manusia menjadi berdosa Roma 3 ayat 23 pun mencatat terputusnya hubungan manusia dengan Allah Dan yang paling mengerikan Ialah kematian kekal selama-lamanya Yang tercantum di Roma 6 ayat 23 Meski demikian Allah tetap mengasihi manusia Dan mengetahui bahwa manusia tidak bisa menyelesaikan hukuman Allah tersebut Itulah sebabnya Allah merancangkan keselamatan bagi manusia dengan cara memberikan anaknya sebagai pengganti dalam memikul hukuman Allah tersebut. Karena tidak mungkin manusia dapat menanggung akibat dosa karena semua manusia berdosa. Haruslah seseorang yang tidak berdosa yang dapat menjadi penebus umat manusia. Silahkan komen atau kirim pesan kalau Anda ingin mengetahui siapa yang menjadi penegus dosa manusia